Membuat haru, beginilah ternyata masa kecil kelam yang dilalui Joe Dante. Pada episode 7 yang telah tayang akhirnya mulai diceritakan masa kecil Joe Dante dan hal yang membuatnya trauma dengan darah. Ternyata Joe Dante melalui masa kecil yang kelam karena dia berasal dari keluarga miskin dan hanya hidup bersama dengan ibu dan adiknya saja. Joe Dante kecil hidup dalam kemiskinan bahkan tinggal di rumah sederhana yang hampir roboh. Suatu malam ketika mereka bertiga tengah terlelap, Joe dan T terbangun karena mendengar suara bulldozer datang. Joe dan T pun langsung keluar dan meminta bulldozer itu berhenti karena berniat merobohkan tempat tinggalnya. Selain itu ibu dan adiknya pun masih tertidur di dalam rumah itu. Joe dan T memohon sambil menangis pada pria yang mengendarai bulldozer itu. Namun pria lain yang nampaknya memerintahkan hal tersebut tetap mengatakan kalau rumah Jo dan harus dirobohkan karena ada di lahan yang bukan miliknya. Bahkan Jo dan kecil sempat didorong hingga terjatuh dan mengalami luka di kepalanya. Jo dan yang tak bisa melakukan apa-apa akhirnya pasrah melihat rumahnya dirobohkan sambil terus memanggil ibunya dan Yun Hee adiknya yang masih tertidur di sana. Setelah itu Jo Dan;te kecil kemudian menemui ibunya yang sedang sekarat sambil memeluk adiknya. Ibunya memberitahunya sebuah alamat yang harus dia kunjungi. Jo Dante kemudian pergi dari tempat itu meninggalkan ibu dan adiknya. Selain kisah mengharukan tentang masa kecil Jo Dante, kita mendapat sebuah petunjuk tentang adik Jo Dante. Saat kecil Jo Dante memanggil adiknya dengan nama Yoon Hee. Apakah ini berarti memang benar Oh Yoon Hee adalah adik kandung dari Jo Dante? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?